Dengan makhluknya dia bisa memenangkan Polak, lelaki-laki-laki-laki maksudnya Berhubungan di satu-satu ketika milih lagi di di ini Ora dari ini selamat beberapa ke kali ini. Ah, saja ah, namun nah. nah, nah. nah, nah, nah, nah. nah, nah. dari serangan telah namun rutukan dari menit targetnya. ke Pertama, ini masih di kartu di dari sama ini. Rebutan bola antar Burung main sungguh-sungguh tu Dukung-dukungkan dan bikin lep Untuk seragari ini Lakukan juga Terus dukung dari Ipulat juang ini Bapaknya cukup maju namun masih membuat seragari ini Lakukan juga Bikin-bikin jaga Untuk pertandingan seragari ini Tengah, tengah, kita, kita satu blokka Ini hanya untuk meramaikan <tuk> Satu, dua, tiga tahun, lihatin Lalu kita Dapat satu, dua, tiga serangan, <tuk> ah lakukan kita datangnya bola pola terlalu lemah <tuk> namanya mencoba dalam dalam bola seperti yang di ya lawan ini masih membentur telah kenal secak Irfan kali ini rupa-rufanya yang orang kenal lebih juga buka terjadi dengan buku ini, ini. Ah, tidak terjadi apa-apa namun belakang tiba luah ini dengan selamat namun masih mencari kawan masih di istri raja Angkat tinggi-tinggi atas langit, istrinya cua. bola mati. Badan, cua. Dua, satu, dua, tiga. kembali ke pemain penjaga kali ini. berkumpul yang ditutup, namun masih oleh lakukan ah, masih, masih Mas, mas Rosi pemain pemain pemainan ini. Tek dalam gawang super. itu bertahan saling mencintai rupa-rupanya rupa-rupanya menyentuh RPT Semarang, Or oh, merupakan pertandingan dengan kedua tim antara RT Orang yang jadi penyemangat sporter dari rt 05 cukup cantik cantik ada pula dari rt 02 yang cantik juga banyak apa? Oh selamat datang bertukarin pemain bola klasik marek. I think we dan teman-temannya lawan juga kita. kita pastikan apa kabar ini oleh siapa di oh, rupa-rupanya membentur dari RT 5 dari Pemirsa kali ini lawan juga datang seperti Yang kata, lakukan sudah. jaga tinggi-tinggi. Namun masih diganggu oleh persiapannya. ah, kali ini dua dengan milen A. Milen kerjasama dengan Irfan maksudnya Barupanya salah pengertian, Lakukan sudah. Satu dua tiga dapat dilewati 2, minum, ya, milik, Dapat melewati dua pemain jangan ditendang kali dicobolek bumi-mimikar ini lelah bunga di balik tinggi-tinggi dapat dibuang pada oleh penggantar roti maksudnya terjatuh sama kawannya tahuannya terus berbungali dengan tenang-tenang saja bolanya kelihatan dikempuk doang karena batannya terlalu kurus lelah bunga di balik sekarang ini hampir-hampir saja bikin seri balik ke pungsi lalu kali ini spesialis bola mati pemain belakang lakukan juga ah, dibiarkan saja oleh pendagang gawang kali ini pemerhensi kali ini spesialis bola mati sedangkan yang tahu mencari kawan, angka tinggi-tinggi miliar dituduh namun bola masih luar lapangan selamat datang buat Bung Tati kali ini ya waktunya habis lahir selamat ya Bung Tati. Kembali ke pemain spesialis, boleh mati tengah Satu, dua, tiga, sama langsungnya Terus, terus Milih Bernang, berlari, saja Lagu yang bisa membangkitkan semangat dari penonton kali ini. Tengah-tengah mereka awam angkat tinggi-tinggi kumpul yang itu cuma bisa kayak darat. sama kerjasama dengan nasional punya tengah-tengah mereka awam namun masih diganti dengan lawan. Ini, namanya, kumpul kali ini serangan demi serangan apa kumpul? Ah, rupa-rupanya di depan jalan kali ini, Irfan. Terang. sering kali ini sering kali dikirim ke arah galeng laki bisa laki di oleh bumi kali ini yang masih membentuk pemain dari RT05 ini rupa-rupanya masih sasa tergiring ke arah galeng Bung kumpul kali ini masih membentuk bumi ah, rupa-rupanya kumpul berapa melewati 1 2 3 4 pemain dari RT 02 namun tenang tenang saja Oh kumpul kali ini yang dituju namun masih datangnya Bu ah, Ayo ayoentar kawan masih membentur poin Masuk saya menjangkak beli langsungnya Rupanya pemain dari RT 02 pemimin kali ini cukup ganda yang tengah di menit, menit sedilat, ah, kepedaan kepedaan dari pencetak gol untuk di menit memiliki Ah, mulah saja tendangan dari baja kawan bola juga rasanya punya masih memberktur di si pencil kali ini. Rupa Rupanya pemain untuk sore hari ini Sengaja di yang handal-handal guna untuk memperbutkan dapat masuk masih saja buka ntar kali ini Tengah-tengah-tengah Tenang-tenang saja dikumpul kali ini Oh, cara pengertian Lakukan juga buka ntar kali ini Yang sengaja dikatakan dari Rossi, Masih blok saja agak tinggi-tinggi Irfan, tapi maaf nyuntungnya Rupa-rupanya Irfan lagi Kaca teman satu, dua, tiga pemain Kerjasama antar kedua tim ini sungguh-sungguh luar biasa rupa-rupanya bola sering kali-sering kali keluar lapangan karena anginnya cukup besar lakukan sudah Irfan kerja sama dengan anak Ah! satu saja ke arah lakukan sudah kali ini pemain dari rt 05 masih terganjal oleh Ibn Najwa dengan kempol yang cukup Uang oh, bukan cerita kembali ke kumpul kali ini. Ah, Ringkari membentur Estrella juang. Kumpul satu dua tiga. Semua teman teman temannya masih bisa jalan kumpulkan kali ini. Pendangan terutanya kukuh Rossi nggak mau mengambil resiko sehingga langsung di arah ke depan dengan cara mencari kawan angkat tinggi tinggi namun yang di ini pungrosi ah seringkali membentur kapel mulia maksudnya sedang menunggu dapatnya bola dari istrinah cua maksudnya sejak kota di depan sana datang dari kumpul dapat dilihat oleh kumpul 1-2-3 pemain terkasih sama dengan berikan hari ini ah istrinah cua yang dapat menghasilkan 1-2-3 pemain repanya Beba ah satu-dua-dua kembali, baru rupa-rupanya bisa mau dikepulisan ah rupa-rupanya di biarkan oleh kemal, belakang itu berhasil kali ini dari keuncul kali ini yang akan mencoba menusuk atau mencepol dari keuang RT 02 satu-dua-dua akan menghubungi ah masih membentuk pagar dari RT 02 itu Bung Peri luar biasa pakar petis dari kali ini lakukan juga seringkali membentur-bentur pemain dari LP02 lakukan juga kecil maksudnya tenang, tenang, tenang lakukan juga pungribo kali ini segar dua ramana spekulasi dari Bom Milan mau mengambil risiko masih menunggu dari RT05 rasi rasitnasnya dengan tetap mencari kawan namun bikin ngebul oh rupanya agak pred namun kedua Belayat rt 05 dengan skor 2-1 terima kasih tepuk tangan karena ini satu keluarga satu kuat satu tujuan berubah dipayar semangat sekali untuk sore-sare ini saya perlu bahwa pertandingan babak berikutnya di nama hari Senin yaitu agar kesebelasan dari RT 01 melawan RT 02 iya ini satu keluarga lagi, ini juga keluarga iya Allah, asrab temen ya. Perlu terlalu TGPU juga bahwa pertandingan sepak bola antar RW akan dimulai hari Minggu para kali agaknya mau mengunjungi atau pengen gelong, iya gara